Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera bagi kita semua Om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Coba kembali dengan saya Di channel Kali ini saya akan mereview kiriman paket tembakau dari LV Tembakau ya. Saya akan coba uh, mencicipi kira-kira seperti apa rasa dan karakter aroma dari tembakau kiriman LV Tembakau Kirimannya sobat LV Tembakau. Saya akan unpacking akan mencicipi tembakau dari RP Oke, dia akan coba nih. Hai, hitam ya. tampilannya seperti. Ini. Ada di empat paket, sob. Jadi, ini penampakan fisiknya seperti ini ya. Dan, ini, ini, seperti. Jadi, kemasannya, ini sistem klip ya, jadi plastik tebal. Kemudian, nah, seperti ini, tampak fisiknya. Jadi, sobat lintinger ini menjaga kelembapan aroma dari tembakau yang ada di dalamnya, jadi tetap terjaga setelah menggunakan sempat bisa tutup kembali seperti ini, ini kiriman dari ELV Tobago ya Makasih saya akan coba satu-satu ini dari empat jenis ini, kira-kira seperti apa rasanya? Saya penasaran karena aromanya sudah dari luar lumayan menggoda. Ini aduhai, tembakau surya. Saya akan coba mencicipi tembakau yang pertama ini. Ya, tembakau ini surya saya coba uh, cium dulu wanginya seperti apa? Ini? Wangi. Ini luar biasa wanginya ini. Jadi harum banget ya. Ini ciri dari aroma tembakau premium nih. Sobat diingat. Ya. Saya akan coba rasanya seperti apa setelah dibakar nanti. keren. Mantap. Oke, saya akan linting dengan alat manual ya sob ya dengan hand roller ya saya gunakan hand roller dan gunakan papir yang tawar ya netral nih, tidak manis tanpa menggunakan filter jadi saya ingin betul-betul merasakan uh, rasa karakter dari tembakau kiriman ELP Tobacco ini artinya sekali ini wanginya Penampakannya seperti ini, sobat lintinger. Warnanya coklat kehitaman ya. Irisannya, kerajangannya untuk tembakau ini uh, cocok untuk linting manual dan menggunakan juga cangklong ya. Seperti ini. Ciri-ciri tembakau premium, sobat. Saya akan coba linting menggunakan hand ya. Jadi saya linting tanpa menggunakan filter ya. Jadi, saya gunakan kertas replika uh, surya juga ini. Tipis, so, tidak terlalu tebal. Dan saya tidak menggunakan filter. Agar karakter tembakau aslinya ini tidak uh, berubah ya. Jadi kalau ketika dengan filter itu akan tersaring saya akan coba linting dengan tanpa filter. ya. Ini sudah jadi, lintingannya sudah jadi Ini, dari tembakau iris surya. ya, Ini, Tembakau premium ciri khas. Oke, saya akan bakar apa rasanya, seperti ini kan. dan tembakau-nya itu tidak terasa pahit sama sekali ya, Sob ya. Ini kita coba cicipi. Saya rasakan di lidah ini dari pangkal sampai ujung sana. Sok banget. Asli, Sob. Halus, ini cocok banget buat pemula maupun yang sudah tidak pemula ya di perokok aktif ini luar biasa ini. Saya akan coba hisap dalam, apakah nyegera atau tidak di tenggorokan. halus luar biasa keren di Elvito Peko ya wanginya keren mantung nendang banget nih halus enggak enggak nyegerak ya tanpa nyegerak nih ditenggorokan nih halus luar biasa nih keren soft, lembut banget. Good ship. Saya akan coba hisap asapnya ke hidung ya, Saya akan Buang lagi lewat mulut, apakah ada efek eh, sakit kepala di belakang atau istilahnya ngonde ya, atau tidak. Jadi, asap saya hisap melalui hidung, dan saya buang lagi lewat mulut, ini tidak menimbulkan rasa gandol ya atau terasa banget di coatingnya jadi ini soft banget lembut joss gandos oke sob berikutnya saya akan linting dengan menggunakan filter ya kira-kira ada perbedaan nggak? kalau tadi pertama rokoknya tanpa filter sekarang saya gunakan filter sob Sekarang saya coba merokok dengan menggunakan filter, ya Sob. Ya, kira-kira karakter rasa aroma dari tembakau ini berubah nggak? Karena hal filtering, saya akan bakar dulu, Sob. data dengan menggunakan filter juga itu tidak mempengaruhi e, aroma ya e, rasa taste ya dari tembakau ini di e, tidak mengurangi rasa walaupun e, menggunakan filter soalnya di karakter tembakau ini tetap jadi kalau menurut saya semakin soft ya. Jadi lebih mantap ya. Jadi... Rasa tembakau ini nyaris persis sama dengan tembak aslinya ya. Saya kurang tahu persis bagaimana mereka bisa menciptakan racian sedemikian rupa sehingga tembakau ini mirip dengan produk aslinya mantap good sip saya terus terang terpesona dengan uh, racian tembakau ini ya. isapan demi isapan itu tidak mengurangi rasa gurih ya dari rokok ini Dia tetap halus, tidak nyegerak, jadi enak di lidah ya, tidak ada rasa pahit, keren banget sob, wonderful, terpesona, Saya hisap lihat, hidung pun dan saya keluarkan. Langet mulut itu tetap tidak membuat kepala apa ya, ngondek ya, terasa berat. Ya. Ini luar biasa, keren banget, sob! Rasa cengkeh juga, menurut saya, pas jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kurang, jadi tidak bikin pedas di mulut ya hisapan nenteng, asap juga banyak kelembapan tembakau juga sedang menurut saya jadi tidak terlalu lembab, tidak terlalu kering jadi tidak panas di e, bibir, di lidah dan sob. luar biasa mantap sangat rekomendasi buat sobat lintinger dimanapun berada boleh coba e, coba tembakau ini ya. Bisa pesan di ELV Tembako ya. Di link deskripsi di bawah ini saya cantumkan bagi sobat lintinger yang ingin mencoba bagaimana nikmatnya dari tembakau iris produk ELV Tembako ini. Mantap coba Sobat kan boleh coba ini? Kredit banget, Sob! Kurit. nikmat, mantap, persis rokok aslinya. Sob, oke, demikian tadi, Sobat Lintiker, dimanapun berada, review. Tentang tembakau dari elv Tobago ya Yang menurut saya itu Lumayan mempesona Di rasa Aroma Karakter tembakau Pas banget jadi Nyaris mirip dengan rokok aslinya Oke sobat intiker boleh Pesan Di link deskripsi di bawah ini Demikian Video dari saya semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like Subscribe, komen dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi notifikasi video kami selanjutnya. Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada korek untuk hidupin lagi. Ciao.